Ayo. Ayo. Ke arah bawah. Noh. Itu gua lewat. Sini sini. Oh jangan di. Coretan. sini. Sini sini. Kenapa banyak kebuang lagi di bawah? Hah? Hah? Kenapa? Kau nama kau ya. Ngapain kau nyerap dalam air? Orang jumatan kau nggak jumatan, eh? Orang jumatan, kalian ngapain di sini? Hah? orang jumatan, ngapain? Tim Opsnal turun bersama Pak Erik langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh masyarakat. Kemudian di situ dilihat oleh personil Opsnal kuasanya benar, ada di situ lebih kurang dua orang uh, uh, sedang duduk-duduk lah kemudian didekati oleh tim Osna mereka melarikan diri sempat kecembur ke dalam kolam uh, berusaha untuk melarikan diri, loncat kolam yang satu diamankan oleh uh, anggota Ridho yang uh, satu lagi masuk ke kolam orang orang lagi ngapain? Nah. berapa sekarang? Okay. orang lagi ikut bang sekarang kan? muslim tahu kewajibanmu tahu kan nah ini apa ini ini apa berapa banyak ini lo berapa banyak ini berapa on ini punyamu juga dua ini tiga ke bawah, bawah empat, ya, on ya, ini tasmu, ya. tu ngapain dalam air, ngapain dalam air, tu ngapain dalam rawa, Dan... dimakan buah ya kau nanti, ya? Ini. Yang beli itu perak, ya, bang, yang suruh, yang neton, kalau dari sini aku bawa kan. Kapan kau ambil barang tuh? Jelang, ya, ya. yang lewat. Dua kantong uh, sabu, ya. Itu kita amankan dari saudara F dan U. Namun pada saat kita mengamankan F dan U, bertepatan pada saat itu ada yang lewat. Namanya A. Itu ya, ada satu orang masyarakat uh, ad, namanya lewat. Kita amankan dan ade, sekarang kita sudah pulangkan karena tidak dari hasil interogasi dari saudara F dan U biasanya adik tidak tahu menahu tentang e, kegiatan mereka tersebut kerjanya nyabu tatu musahnya, hmm. apa ditatu biawak lho bud sebanyak kan bertatu yang tato biawak lho biawak pula mbok? ditatu kok bisa dulu BB-nya kan lebih daripada 5 gram, kalau tidak salah 30 lebih, 31. 31 gram. Jadi untuk ancaman hukumannya, ini pasalnya pasal 112 ayat 2, 114 ayat 2 juga. Ancaman hukumannya minimal 6 tahun, maksimalnya 20 tahun.